halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang ramalan bises di bulan januari tahun 2021 namun buat kamu yang bergabung gabung silakan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan sekitar zodiak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 Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Pisces di bulan Januari. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Pisces di bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Pisces di bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Pisces di bulan Januari tahun 2021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 sebuah perjalanan hidup, sebuah perjalanan yang dilalui ataupun sebuah pengalaman yang datang di masa kini yang membuat kesehatan semakin menurun. Jadi di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang vices bulan Januari tahun 2021 kesehatannya akan mengalami sedikit penurunan dikarenakan di sini seorang vices mengingat kembali pengalaman pahit yang ia alami di dalam kategori kehidupan. Yang pendaftar negatif kepada kesehatannya, namun di sini sebab bisnis tidak akan memperlihatkan kepada keluarganya ataupun orang-orang di sekitar serta orang, -orang yang tercintanya. Namun di belakang mereka, seorang sedang mengalami kesehatan yang daun, yang dimana di sini pengalaman ia ingat kembali di bulan Januari tahun 2021 Dan untuk support energinya adalah... Kenaik of Cup Cara umum kenaik of Cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Jadi di sini menggambarkan kesehatan seorang Pisces sedang menurun di bulan Januari. Karena kan ia sedang mengingat masa lalu yang berdampak negatif kepada kesehatannya. Yang dimana di sini seorang Pisces mendapatkan dorongan dan support dari seorang pasangan agar bisa semakin lagi dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Januari tahun 2021. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah... The word Secara umum, the word itu diartikan kesempatan kedua. Mendapatkan kesempatan kedua memberikan kesempatan kedua. Dan jika ada kedua kita lakukan dengan kesehatan dan seorang krisis di sini menggambarkan pengalaman hidup pahit yang dialami oleh seorang krisis di masa lalu. Ia ingat kembali di bulan Januari tahun 2021 yang dimana di sini seorang krisis mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesehatan yang dimana disini seorang visis akan didukung oleh seorang sahabat berabat ataupun pasangan visis sendiri untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi dan untuk kartu keuangan seorang visis di bulan Januari adalah 2 pentakel ataupun dua koin secara umum 2 pentakel itu diartikan zona nyaman zona stabil namun ingin mengambil satu langkah untuk mendapatkan yang lebih bagus lagi ataupun mendapatkan yang lebih baik lagi dan di sini juga bisa dikategorikan Langkah tersebut adalah satu jenis usaha yang bertujuan untuk Meningkatkan keuangan di bulan Januari tahun 2021 Dan untuk keuangan seorang krisis di bulan Januari tahun 2021 Di sini menggambarkan keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa Berada di zona nyaman, zona stabil Meskipun kesehatannya sedang menurun Namun di sini seorang krisis ingin mengambil satu langkah yang dimana Langkah tersebut keluar dari zona nyaman, zona stabil, dan membuat satu usaha untuk meningkatkan keuangan serta mendapatkan pendapatan yang lebih di bulan Januari tahun 2021. Dan di sini digambarkan usaha tersebut merupakan satu usaha sampingan yang didukung penuh oleh seorang pasangan, kerabat, ataupun orang-orang di sekitar bisnis sendiri. Dan untuk support energinya adalah Queen of One Secara umum, Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan, keuangan seorang krisis di bulan Januari tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Zona nyaman, zona stabil, namun ingin mengambil satu langkah yang dimana usaha tersebut bentuk usaha sampingan, yang tujuannya untuk meningkatkan keuangan. Dan di sini seorang pasangan akan mendukung penuh seorang krisis di dalam kategori keuangan. Dan jika kartu reward kita gabungkan dengan keuangan seorang krisis di sini menggambarkan. Seorang Pisces mendapatkan kesempatan kedua, seorang Pisces mendapatkan kesempatan untuk keluar dari zona nyaman, zona stabil, dan meningkatkan keuangan di bulan Januari tahun 2021 dengan membuat satu usaha yang didukung oleh seorang pasangan Pisces sendiri. Dan untuk tukar-tukar pekerjaan seorang Pisces adalah 6 of 1 ataupun 6 tongkat. Secara umum, six opan itu diartikan pencapaian kemenangan mendapatkan tawaran pekerjaan, menaik jabatan, dan mendapatkan suatu hal yang bagus dalam kategori karir dan pekerjaan. Dan di sini menggambarkan untuk karir pekerjaan seorang vices di bulan Januari itu ada dua prediksi. Yang pertama, seorang vices mendapatkan pencapaian kemenangan di dalam kategori pekerjaan yang dimana di sini kategorinya adalah seorang vices menaik jabatan ataupun direkomendasikan menaiki jabatan ataupun di sini bisa dikategorikan juga seorang bisnis membuka usaha yang dimana di sini usaha tersebut adalah milik bisnis sendiri dan di sini seorang bisnis merupakan owner yang dimana di sini bentuk usaha untuk meningkatkan keuangan kehidupan serta finansial seorang bisnis di bulan januari tahun 2021 dan untuk produksi yang kedua di sini menggambarkan Seorang Pisces berhasil di dalam kategori pekerjaan yang dimana disini pendampak positif kepada keuangan di bulan Januari tahun 2021 untuk support energinya adalah Queen of Cups. Secara umum Queen of Cups itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya Dan disini menggambarkan seorang Pisces mendapatkan sebuah pencapaian kemenangan dalam kategori kaya pekerjaan yang dimana sini merupakan owner dan di sini seorang pasangan akan selalu mendukung serta mensupport seorang vices agar lebih bagus lagi, lebih fokus di dalam berkarir yang dapat meningkatkan serta bertujuan untuk membahagiakan seorang pasangan vices sendiri. Dan jika kartu the World kita gabungkan dengan kartu kartu kerjaan seorang vices di sini menggambarkan seorang vices selalu mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki karir, untuk mendapatkan karir yang bagus, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus di bulan Januari tahun 2021. Yang dimana seorang Pisces selalu didukung dan didampingi oleh seorang pasangan Pisces sendiri Dan untuk kartu hubungan asmara seorang Pisces adalah Eight of cup Ataupun delapan piala Secara umum, Eight of diartikan melangkah ke dalam diri sendiri Temukan jawaban di dalam diri sendiri Serta kebahagiaan tidak selalu kelihatan Jelas dan di sini bisa digambarkan ataupun dikategorikan kepada asmara seorang Pisces, baiknya melangkah ke dalam diri sendiri, temukan jawaban di dalam diri sendiri yang maksudnya di sini adalah seorang Pisces lebih mengetahui bagaimana membahagiakan seorang pasangan, seorang Pisces lebih mengetahui bagaimana memperbaiki hubungannya lah Agar lebih baik di bulan Januari tahun 2021, dan di sini seorang Pisces disarankan agar mempelajarinya dan menemukan jawabannya di dalam diri sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara. di Disini juga digambarkan seorang Pisces, baiknya menerima kekurangan pasangan, tidak memandang kelebihan dari seorang pasangan, agar tercipta sebuah kebahagiaan di dalam hubungan asmara Pisces di bulan Januari tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah King of one. secara mungkin of one itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari krisis sendiri dan sini menggambarkan seorang krisis baiknya menemukan jawaban di dalam diri sendiri untuk mendapatkan solusi dan mendapatkan jalan untuk membahagiakan pasangan serta mendapat kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara dan disini sarankan seorang Pisces menerima kekurangan pasangan yang dimana disini seorang orang tua Pisces ataupun orang tua pasangan akan selalu mensupport dan mendukung seorang Pisces di dalam kategori hubungan asmara untuk mendapatkan kebahagiaan bersama pasangan di bulan Januari tahun 2021 dan jika kartu the world kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Pisces di sini menggambarkan kesempatan kedua selalu didapatkan, kesempatan selalu didapatkan oleh seorang Pisces bersama pasangan untuk sama-sama memperbaiki dan saling menerima, untuk mendapatkan kebahagiaan serta mendapatkan hubungan asmara yang sangat bagus di bulan Januari tahun 2021 yang dimana di sini seorang orang tua orang tua pasangan Pisces akan selalu mendukung seorang Pisces bersama pasangan untuk saling membahagiakan dan untuk angka keberuntungan seorang Pisces di bulan Januari adalah di angka 8